Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Wa asyadu ala ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh Alladhi la Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi thahirin wa sahbihi ajmain. Wa ba'tu fa ya ayuhan nas alaikum bi ta'atillahi Bita wa rasulihi ay bimtisali amrihi wa jadinabi an jami Wa tiba'i sunnah rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa salam Alaikum bitakwallah fa innahu raksu kulli amalin Fatakullaha mastato'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun Bapak ibu muslimin rahimahullah Marilah kita memanfaatkan waktu Menunggu atau menjelang berbuka Kurang lebih setengah jam Kita pergunakan untuk bernilai kebaikan Dan amal soleh Tolabul ilmi mempelajari ilmu islam dengan sumbernya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita hadir, kita datang, kita pergi dari rumah ke masjid ini untuk mempelajari kebaikan dan tidak akan tidak dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Justru Allah akan memberikan balasan kebaikan-kebaikan Melebihi dari kebaikan yang diharapkan Manggoda ilal masjid Manggoda ilal masjidin Orang yang pergi ke masjid itu ila ayyata alama khairan dia tidak punya maksud, tidak punya keinginan, buat nonton karap kejawi. Mung sinau, sinau perkawis-perkawis sengsai. Tidak ada keinginan tujuan kecuali untuk mempelajari kebaikan. Aauyu alimahu atau mengajarkan kebaikan. taman Maka dia mendapatkan pahala Seperti pahala orang yang berhaji Masya Allah Sempurna hajinya Orang yang sempurna hajinya Dalam keadaan haji mabrur Mboten mabur Hajinya mabrur, tidak ada bagi orang yang berhaji yang mabrur itu kecuali balasannya adalah surga. Nah, kalau kita tidak punya, tidak ada kemampuan, karena berhaji itu manistato a ilahi sabila, khusus bagi yang mampu ke sana secara fisik. Atau secara duit Atau batin mental Dohir ataupun batinnya punya kemampuan Wajib baginya untuk berhaji Nah kalau kita tidak punya Tidak ada kemampuan Kita bisa mengambil Bagian pahala haji Salah satunya kita datang ke masjid Niat maksud tujuan kita adalah nata alam khairon mempelajari kebaikan ilmu-ilmu is, Islam atau bagi yang mengajarkan menyampaikan ilmu niatannya adalah menyampaikan ilmu-ilmu Islam supaya dipahami dan diamalkan Niatanya karena Allah Subhanahu wa taala bukan karena yang lain tak melu ngaji sawangan ini ngomah tengah tengok nganggur tak melu ngaji sungkan tak melu ngaji karena biar dapat bagian dum -duman. tak melu ngaji biar diakui tidak demikian tapi niat maksud tujuannya itu lillahi karena Allah Subhanahu wa ta'ala Nah kita Harus meluruskan niat Innamal A'malu bin niat Karena semua amalan itu Bergantung kepada Niatnya Idha sholahat A'mal kulu. Jadi kalau niatannya Itu benar semua amalannya Nanti jadi baik dan benar dan kita perlu terus untuk menata dan mengelola hati kita ini Supaya berada pada kebaikan-kebaikan Bapak ibu kaum muslimin rahimakumullah Untuk pertemuan sore hari ini Kita akan mempelajari satu bab, satu bagian ilmu yang sangat bermanfaat untuk keseharian kita karena ini berkaitan dengan ibadah yang setiap hari kita mengerjakannya yaitu sholat dan kita tidak akan membahas tentang masalah sholat terlebih dahulu tapi perkara yang akan kita lakukan sebelum kita ini menjalani Shola. Yaitu Membicarakan tentang masalah Menata dan mengatur Barisan Di dalam sholat Ini sangat penting untuk kita pelajari nah, Mudah-mudahan terselesaikan satu bab Insyaallah ada empat hadis Langsung sumbernya ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita ini wajib membenarkannya dan mengikutinya jadi barisan di dalam sholat ini perlu untuk ditata dan diatur jadi tidak sekedar berada di belakang imam tanpa ada pengaturan Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hendak sholat beliau menghadap kepada makmum melihat keadaan makmum jadi ada yang tua ada yang muda ada yang kuat ada yang lemah kemudian menata barisan mereka. Dari samping kanan sampai samping kiri Dari samping kanan samping kiri Barisan kedua ketiga dan seterusnya Dibantu oleh sahabat nabi yang ditunjuk oleh nabi Salah satu diantaranya adalah Bilal bin Rabah Untuk menata barisan sholat Sebelum beliau bertakbir Beliau menghadap ke arah makmum, kemudian mengingatkan makmum: sauw min Di dalam hadis yang lain, min Luruskan barisan kalian, karena sesungguhnya meluruskan barisan itu termasuk sempurnanya sholat. Di itu akan sempurna kebaikan dan pahalanya nilainya di hadapan Allah Taala. Kalau salah satunya adalah soft barisan makmum itu dalam keadaan lurus sehingga imam itu mempunyai wadifah wahada wadifatul imam. Ini adalah pekerjaan imam Jadi meskipun ada speaker Ada speaker pengeras suara itu Tetap imam itu berkewajiban untuk melihat Makmum Ditinggalin di ditinggali, dalam ditinggali makmumnya Sawu, Sufufakum Ini orang Arab Ini coro Jawane yang mau diluruskan Sofipun, Barisani pun Tato se imam niku ngadep tenggane makmum Botenka atau sebagian dari kalangan kita ada ngonten Tukomatun solacum Atanopong ah ngonten kalengnya kaleng speaker ngayetan Ngadep tenggane nopo kiblat Ngabunteng keklop rakteka kan Misalnya niki ngayetan Sawu sufakun Vaina taswiat tasufu Minta mami sola Pak enten Pak enten Nah Nama imam ini nanti akan bertanggung jawab Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Karena Jual imam Liuk tamabihi Imam dijadikan itu Supaya pak Diikuti, disempurnakan. Kalau imamnya baik, nanti imamnya dapat kebaikan, makmumnya juga mendapatkan kebaikan. Kalau imamnya tidak baik, makmumnya masih tetap mendapatkan kebaikan, tapi imamnya nah ini yang jadi masalah. Imamnya yang tidak baik, ada nilai buruk nanti yang akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari hati sini menunjukkan imam itu menghadap ke arah makmum. Dilihat tidak sekedar sawu sufufakum tapi diperhatikan barisannya kemudian diluruskan barisannya, ditata barisannya. Pak, monggo dirapatkan barisannya. Ini adalah kewajiban imam. Makanya Bilal bin Rabah. Semula Bilal nggih, nate pira Bilal bin Rabah itu. Itu beliau salah satu asisten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasulullah itu menyampaikan sau shofu fakum fa inna taswiyat as min ikomatis shalah au tamami shalah. Bilal itu melihat Barisan-barisan itu Kaki-kakinya para sahabat Itu dilihat Kalau tidak ada yang lurus Masih ada celah Itu sama Bilal itu dipukul nah, Dipukul ayo luruskan Ayo luruskan begitu Nah itu yang dilakukan Oleh Rasulullah SAW Dalam hal Menata barisan jadi kewajiban imam untuk mengingatkan Nah kalau imamnya hanya menghadap ke arah kiblat Memperdengarkan suara Nah kan tidak tahu makmumnya ini barisannya bagaimana Lurus rapat apa tidak Diingatkan Nah kalau makmum diingatkan tidak mau ya Sudah urusannya dia nanti kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian di dalam hadis yang lain, <tuh> Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Latu Benar-benar kalian harus meluruskan barisan kalian meluruskan barisan kalian, merapatkan barisan kalian. Atau kalau tidak, benar-benar Allah akan memperselisihkan di antara wajah-wajah kalian. Di dalam hati jalan itu bainakum. Allah akan membuat perselisihan di antara hati-hati kalian. Ini termasuk salah satu tanda Perselisihan kaum muslimin itu disebabkan karena salah satunya menata barisan itu tidak rapat, barisannya tidak rapat sehingga apa hatinya itu berselisih. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintah orang yang sholat itu supaya merapatkan barisan sholat. Sebab kalau tidak merapatkan balisan itu nanti akan menyebabkan Allah akan menjadikan perselisihan. Nah, di antara wajah-wajah orang yang sholat atau di antara hati-hatinya orang yang sholat itu. Jadi susah untuk mendengarkan nasihat, saling menasihati itu susah. Diajak untuk kebaikan-kebaikan itu berat, diajak untuk menjalani amal-amal soleh, mengikuti sunnah itu berat. Kenapa urusan soft saja itu tidak bisa meniru sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Bapak Ibu Muslimin rohmatulloh. Bagaimana cara mengatur barisan ini Pertama dari hadis ini secara umum Barisannya lurus rapat Sawu, sufu, vakum itu luruskan Samaratakan rapat Meskipun ya, situasi dan kondisinya ya, Bagaimanapun Maksud saya artinya tidak apa dipengaruhi oleh situasi dan kondisi jadi menata dan mengatur barisan itu ya itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu situasinya orang itu sakit atau musimnya musim batuk atau musim apa corona tidak ada masalah tetap punya kewajiban untuk merapatkan barisan dan tidak ada sunnahnya menata barisan soft itu seperti e, tanda silang yang di sebagian beberapa tahun yang lalu Itu ada jarak setengah atau satu meter tanda silang silang silang silang gitu. Jadi berjarak seperti mau olahraga upacara olahraga itu Barisannya bersaf gitu. seperti itu Tidak demikian Rasulullah mengajarkan rapat Menempel Atau kalau tidak nah Ini diancam Diberi peringatan oleh Rasulullah SAW Layuqali fanallahu baina Ujuhikum au baina kulubikum Nah bagaimana Penerapannya Di dalam riwayat Imam Muslim Karena Rasulullah SAW Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah SAW, Yusawi Sufufana beliau menata, meluruskan, mengatur barisan-barisan soft kami. Nah, jadi dari hati sini, imam itu mengatur, jadi tidak sekedar diam, saus tanpa mengatur, tidak jadi imam itu ya, kewajibannya seperti itu. Nah, mulai ini, kelonjenengan yang dipilih ditunjuk jati imam. Iktidak li Supaya kita meniru Mencontoh Meneladani rosulillah Hatta <tuh> <tuh> kaanama yusawi Biha al Sehingga seolah-olah Seakan-akan beliau itu meluruskan Barisan itu dengan anak panah Seolah-olah nah, Itu menunjukkan pentingnya Rapat merapat soft ya, soft sof di dalam sholat diperhatikan oleh Rasulullah SAW hata roa akolna akolna minhu sehingga ketika Rasulullah SAW itu melihat kami para sahabat itu paham dengan apa yang diperbuat oleh Rasulullah SAW jadi kalau Rasulullah itu melihat para sahabat itu mengerti ay sahabat langsung apa, mengatur barisan. Kemudian beliau pernah satu hari itu keluar. Faqama, beliau berdiri. ayu kabiro, hampir-hampir beliau akan bertakbir. Ini satu kejadian Yang terjadi pada masa Rasulullah Dan disaksikan oleh para sahabat Rasulullah itu hampir-hampir Mau bertakbir Ini menunjukkan Bahwa awalu Bitakbiratil ikram Jadi sholat itu diawali dengan takbir Sholat tidak diawali dengan bacaan-bacaan yang lain Ya namanya sholat itu Awaluha bitakbir Wa akhiruha bitaslim Sholat itu dimulai takbir Diakhiri dengan Salam Jadi kalau sudah salam oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu sudah Langsung bubar itu sudah sholatnya Satu kali salam saja Hanya saja yang sempurna Sampai ke kiri dua kali itu Salam kanan kemudian salam kiri Salam yang pertama itu sudah selesai uh, Tanda selesainya bubarnya so, sholat Jadi akhirnya sholat itu bit aslim Dengan heh Kadang-kadang ada di sebagian kita ini Sebelum sholat itu kurang mantep Cari bacaan-bacaan tertentu yang dibaca surat Anas, yang dibaca surat al ikhlas yang dibaca surat Al-Falak, baru kemudian Allahu Hu Akbar. Mau sholat baca Bismillahirrahmanirrahim kulladul robbin nasmalikin nasilahin nasmin syari wasalul kholas aladiy wasbisubisudurinas min al jinati was Allah Hu Akbar. Logikanya mungkin benar supaya waktu sholat tidak digoda oleh jin Gitu karena makanya baca surat Anas atau baca surat Al-Falaq atau baca surat Al-Ikhlas baru kemudian takbir. Nah, kita tidak usah ribet-ribet lah salat itu ya. Sholukama roai tumuni usoli. seperti yang dicontohkan oleh Rasul Rasulullah. Rasulullah, bagaimana memulainya takbir? Apa perlu baca-bacaan yang lain? perlu baca patekah tidak perlu baca-bacaan baca tak takbir undak yakin saya masih ragu-ragu saya tidak mantap nah lah Rasulullah itu ya ia memberikan contoh salat yang benar itu ya sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasul Rasulullah jadi ya tidak ada bacaan-bacaan yang lain sampai takbir yang pertama dibatalkan Allah Kemudian dibatalkan lagi. Belum Akbar sudah dibatalkan. Kemudian Allahu dibatalkan lagi sampai tiga kali baru mantap Allahu Akbar. Begitu. Nah, takbirnya cukup satu kali saja, tidak usah diulang-ulang. Nah, itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita mengikuti, mencontoh bagaimana sholatnya Rasul. Maka ketika Rasulullah tidak bertakbir Rasulullah itu merasa melihat ada seseorang di barisan belakang Itu yang menonjol dadanya Jadi ada yang lebih maju barisanya ini dadanya lebih menon, menonjol Berada di depan Jadi tidak rapat, tidak lurus Jadi menyelisihi barisan Buat lurus Buat yang teratur Jadi ya kan bisa jadi Kita jadi imam begini Mau bertakbir kan karena mungkin Tempatnya luas Terlihat Di belakang itu terlihat walaupun tidak no, no Terlihat itu Yang jadi imam yang biasa jadi imam Bisa merasakan nah, Tetapi Rasulullah mempunyai keistimewaan Sendiri Beliau punya kelebihan-kelebihan sendiri Meskipun beliau menghadap ke arah kiblat Beliau itu bisa melihat makmum yang ada di belakang Tanpa tembok kaca loh, okay? Nah kalau pakai tembok kaca ya, Imamnya akan lihat oh, Si Fulan, si Fulan Ini orang itu nah, Tidak demikian Temboknya bukan seperti itu Nah jadi seolah-olah Rasul itu melihat Artinya ada makmum itu yang Barisan sholatnya itu menonjol ke depan Fakola maka Rasulullah tidak meneruskan takbirnya. Beliau menoleh ke belakang. Beliau berkata, Ibadallah Allah, hi hamba Allah, hi hamba Allah. Latusawuna sufu fakum, aulayu khalifanallahu bayna wujuhikum. Hi hamba Allah luruskan, rapatkan atur soft soft kalian barisan barisan sholat kalian atau kalau tidak Allah akan membuat perselisihan di antara wajah dan hati hati kalian sehingga kalau sudah berselisih hatinya eh, susah tadi saya sampaikan susah untuk dinasehati jadi nasihat nasihat itu eh, tidak akan diterima maunya menyelisihi maunya apa, berada di depan misalnya Jadi tidak mau dinasehati Atau diberi Nasihat-nasihat eh, Atau peringatan-peringatan Dibuat hatinya berselisih oleh Allah Ta'ala nah, Makanya di dalam hadis ini Memberikan pelajaran kepada kita Bahwa Menata barisan sholat itu harus dalam keadaan lurus rapat Teratur Tidak ada yang menonjol ke depan Atau juga Tidak ada yang menonjol ke Ke belakang sakit dipahami ke, Pak Bu nah, Ini, ini adalah teori Ini kan Dalam sholat Kemudian di dalam Hadis yang lain anak Anajat Hu Mulaikah ada seorang perempuan ini namanya Mulaikah ini kakeknya Anas bin Malik ya seorang kakek. nenek bukan kakek seorang nenek perempuan jenenge nenek gitu betok gitu istri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah meminta memanggil Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Lito amin Untuk Satu jamuan makanan Sonat hulahu Dia secara khusus Membuat makanan itu Untuk Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam nah, Ini perempuan sahabat Yang sangat tua nah, ini. Tapi Tapi Semangat dalam kebaikan-kebaikan dan amal soleh. Jadi menjalankan Islam berbuat baik dan beramal soleh itu tidak pandang umur. Menolong yang maju, yang dan nom leren-leren Si sepuh-sepuh pen, pensiun. Kalau urusan kebaikan, amal-amal soleh, vastabikul khairat. Kita diperintah untuk berlomba-lomba saling mendahului dalam hal kebaikan. Seorang perempuan tua ini membuatkan makanan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. karena Rasulullah diundang untuk makan-makan, datang, disuruh makan, diminta makan, gini datang ke rico. Samaiku langsung nanggak diundang, gini mamam -ma sarang duki, Enten ada rezeki, niki bantuan, niki sokongan, niki syukuran, diundang tedon-tedonan Kalau tidak ada udur, ya didatangi. Kemudian Rasulullah bersabda, Kumu berdirilah kalian. Rasulullah mengatakan ini kepada semua orang yang ada di rumah. Mulaikah tadi itu. Nenek ya Di rumahnya ada anggota keluarga nah, Setelah selesai sholat Eh selesai makan Rasulullah meminta semuanya untuk berdiri Fali usol lilakum Saya akan sholat Untuk kalian nah, Ini uh, Ceritanya hadis ini Bapak ibu muslimin rahimahullah uh, Rasulullah itu diminta untuk Menjadi imam di rumah Perempuan itu supaya sholat di salah satu bagian dari tempat rumah milik sohabiyah tersebut ini ini neneknya Anas bin Malik nih nah kemudian bagaimana sholatnya nah ini ceritanya Anas cucunya ini cucu sama nenek cucu kakek nenek ini sama-sama ngaji, ya ini ya. Jadi kalau bisa kita juga demikian. Cucu kita ngaji, kalau punya cucu ya Pak Bu, kayaknya ngaji. Nak ngaji oh nah. Bapak Mbai pesuwe abah mau saya si ngaji. Mulanis saat ini saya si ngaji-ngaji ini oh, anak-anak nanti. Soalnya bagi suruh untuk ngaji-ngaji yang sebaik budalona nak nah. Bapak Ika budal nanti. Eh sholat ke masjid nak nih, Bapak Ika sholat nang masjid nanti. Zaman sekarang, kalau zaman dulu ndak ini Kakek nenek ini ngaji nak Kakek neneknya juga ikut ngajin Sama-sama berada dalam kebaikan Kenapa? Karena ingin mencari keutamaan Waladhina amanu Orang-orang yang beriman itu watabaat hum Durriyatuhum Kemudian mengikuti mereka Keturunannya Generasinya Keluarganya Mengikuti Mereka Orang-orang yang beriman Maka di akhirat nanti Alhaq nabihim hum biiman Jadi keluarga itu Mengikuti orang tuanya Karena iman Karena Keyakinan Karena keimanan jadi, keluarga itu semuanya itu dikondisikan untuk menjadi orang yang beriman. Semuanya, kakeknya, neneknya, bapaknya, ibunya, anaknya, mantunya, anak-anak, dan seterusnya, cicitnya, semuanya itu menjadi orang-orang yang beriman. Semuanya sholat, semuanya ngaji, semuanya. Longgar beramal soleh nah, itu nanti kata Allah. ya Kalau keluarga demikian nanti di surga, itu akan dipertemukan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berada dalam sur surga. Kulon Jenengan kepingin suarko, nopo Aneh, nah, kepingin swarga monggo keluarga Kulon Jenengan sami-sami diajak berada dalam kebaikan. Bangsul tenggali hadis. tuli malu bisa. Akhirnya Anas bin Malik ini berdiri berada pada tikar lemek alas. Ini diceritakan. Jadi Rasulullah diundang diajak makan-makan kemudian disuruh untuk menjadi imam. Nah Waktu menata barisan itu Anas bin Malik itu Berdiri di atas tikar Ini apa nih? Ini karpet nah, Tikar Atau karpet apa gitu. Terus tikar ini pun Dan ini hadis ini ceritakan Godis wadah Mintu lima Mintu lima, belum bisa Rupanya, warnanya Ini pun berubah menjadi hitam ngetenik. Jadi ini, tadi karpet ini pun buatan kayak nyar malih pun lungset ngelihat warnanya itu sampai berubah datos, ireng ngetenik. Asalkan suci bisa dijadikan alas untuk beribadah untuk sholat. Nah, perubahnya itu karena mintu lima bisa karena lama dipakai, jadi usang lah istilahnya itu usang ngelihat Fana bimain Maka saya pun Mempersiapkan kepada beliau Dengan air <tuh> Untuk bersuci berwudu Karena sebelum sholat itu ya Harus berwudu terlebih dahulu <tuh> Tidak sah sholat tanpa berwudu Ini makin insya Allah Maghribi pun jam 5.35 insya Allah ya masih ada waktu enam menit. Jadi tidak sah sholat tanpa berwudu. Jadi sholat itu harus didahului dengan berwudu. Fakomah alaihi rosalullah shallallahu Maka rasulullah berdiri. Ana wal yatim waliyatim kata anak saya dan seorang anak yatim bersama dengan saya itu berdiri bersof di belakang Rasulullah. Nikimak, mu'min tent, bidan kita tent, kali laki-laki dua. Kalau laki-laki dua berarti Sofaf tu'ana yatim waro'ahu Berdiri di belakang imam Berdirinya tetap merapat Botan sebelah kanan Botan sebelah kiri Kados presiden Ada pengawal kanan dan pengawal Kiri Botan Di belakang imam Kalau dua orang Nanti menjumpai Sholat imam kemudian makomnya di sebelah kanan, sebelah kiri, tengah-tengahnya kosong, nanti Tidak demikian, tapi di belakang imam berjajar. Kemudian kalau ada seorang perempuan, ini mulaikah neneknya Anas, yang disebut dengan al ajus, perempuan tua, min waro dia berada di belakang kami. Fasol lalana rosrok ataini suman sorofa Maka sholatlah untuk kami Rasulullah dua rakaat Nah kemudian beliau selesai nah, Meninggalkan tempat Nah ini menjadi pelajaran Kaifiah Tata cara menata barisan Kalau makmumnya dua Berada di belakang imam Merapat tidak samping kanan samping kiri tapi merapat di belakang imam. Kalau makmumnya satu yaitu perempuan maka perempuan itu sah salat sendirian di belakang imam. Kalau laki-laki la salata limun faridi, tidak ada salat bagi orang yang bersendirian. Nah, kalau tidak ada salat bagi orang yang bersendirian Wadahal waktu itu ada imam dan dia sebagai makmum Maka di hadis yang terakhir nanti ya, Atau kalau tidak tersampaikan ya yang akan datang mudah-mudahan Itu makmumnya berada di sebelah kanan imam Berjajar dengan imam Imam tidak maju lebih makmum tidak mundur lebih Berjajar Yang membedakan sebelah kirinya adalah Imam yang sebelah kanan Adalah mak, makmum Itu kalau makmumnya Satu orang Imam kemudian makmum Di belakang satu orang Menurut hadis yang lain Disebutkan La solata limun faridi Tidak ada solat Bagi orang yang bersendirian Ilal marah kecuali seorang perempuan kalau perempuan sendiri tidak ada masalah. Kalau laki-laki berjamaah dengan imam satu orang, dia harus bersama dengan imamnya. Bonsa ketibaami, buatin, Pak Bu. Dalilnya nanti di hadis yang terakhir yang akan kita baca. Bonsa magretah Tasik sabar napa nih? Terakhir hadisnya, nah, supaya lebih menguatkan. Rasulullah SAW pernah diinepi. Nah, napa diinepi niku? Ditunuti griane, nginep teng Rasulullah. Sinten sinten sing nunut niku? Ibnu Abbas, masih saudara dengan Rasulullah ini anak pamannya. Ibnu Abbas mengatakan saya bermalam nginep teng uh, bibinya, yaitu Maimunah. Nah, Maimuna itu adalah istrinya Rasul, Rasulullah. Fakoman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka Nabi berdiri Yusoli minalail beliau salat malam. Ini salat sunnah. Kalau yang tadi di atas hadisnya itu juga salat sunnah, boleh berjamaah. Fakum tuan Yasarihi saya berdiri di sebelah kiri beliau. Fakohdabir rosi maka beliau memegang kepala saya. Ma'ako mani an yaminihi Beliau menempatkan saya di sebelah kanan beliau Nah jadi hadis ini menunjukkan Kalau makmumnya satu Laki-laki ya Bukan perempuan kaya, Berada di sebelah kanan Yang kedua Kalau makmumnya keliru dalam hal barisan Imam boleh Membetulkan Barisan makmum Selama imam itu tahu Nah Ini kok sholatnya itu buri Ini kaya. Ah imamnya boleh madep dicekel awae nah, nah, di diake sebelah. Ah ngobatin. Tahap ngobatin jadi boleh bergerak-gerak dalam sholat ditempatkan di sebelah kanan ngonten niku Jadi seperti itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. Nikiti pegang kepalanya ditaruh di sebelah kanannya Rasulullah. Ngantin. Ah, Kilang satu menit apa sabun lagi Sabun okay, Sudah masuk waktu maghrib Mudah-mudahan yang kita lakukan ini Menjadi catatan tambahan Amal soleh dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Allahumma rabbana takkebal mina antas sami'ul alim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh a